Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barangsiapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang farisi kepadanya Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu tidak benar Jawab Yesus kepada mereka katanya Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua orang adalah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan juga Bapa yang mengutus aku Bersaksi tentang aku maka kata mereka kepadanya Dimanakah Bapakmu? Jawab Yesus Baik aku maupun Bapakku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapakku Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan Waktu ia mengajar di dalam bait Allah Dan tidak seorang pun yang menangkap dia Karena saatnya belum tiba maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya. Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu.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 dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. -benar aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya. Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Ya itu kebenaran yang kudengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri Jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari sinah Bapak kami satu Yaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Iblislah yang menjadi bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan papa segala dusta Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu Kamu tidak percaya kepadaku Siapakah di diantaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa Apabila aku mengatakan kebenaran Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku Barang siapa berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Orang-orang Yahudi menjawab Yesus Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan? <laughs> Jawab Yesus Aku tidak kerasukan setan Tetapi aku menghormati Bapa-Ku Dan kamu tidak menghormati aku Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa menuruti firmanku Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya Kata orang-orang Yahudi kepadanya Sekarang kami tahu Bahwa engkau dan setan Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi Namun engkau berkata Barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya Adakah engkau lebih besar dari Bapak kita Abraham yang telah mati Nabi-nabi pun telah mati Dengan siapakah engkau samakan dirimu Jawab Yesus Jikalau aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Bapak lah yang memuliakan aku Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firmannya. Abraham bapamu bersuka cita, bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya Umurmu belum sampai lima puluh tahun Dan engkau telah melihat Abraham Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia Tetapi Yesus menghilang Dan meninggalkan dirinya